Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan Yang sangatlah ampuh sekali Amalan pengasihan ini adalah amalan pengasihan surat Al-Ikhlas Yang apabila anda mengamalkannya dengan tata cara yang benar Dan yakin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 bagi orang lain sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adapun tata cara mengamalkannya adalah sebelum membaca amalan surat al al alikhlas ini terlebih dahulu anda kerjakanlah surat hajat dua rakaat pada tengah malam tepatnya pada jam 12 malam setelah itu, Anda bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Setelahnya, Anda baca surat Al-Fatihah sebanyak tiga kali. Dengan Anda niatkan dan Anda kirimkan untuk orang yang menjadi target Anda. Agar luluh hatinya sehingga target Anda bisa Anda jadikan pendamping hidup selamanya. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.